Yes, ya, aku masih main di Starlink Princess nih guys ya. Yes, yes, yes. Atau Merna nih. Aku mau mencari profit dengan pola terbaru guys ya. Yes. Modal aku di sini 100.000 nih guys. Nah, aku langsung gas aja nih di 500 putaran slow quick ya, yes. genteng dua. Aku mau pemanasan dulu ya guys ya, yes. pemanasan putaran ya yes. genting ombak ya guys ya. Yes. Semoga aja kita hari ini dikasih profit atau maxwin atau JP teman-teman ya guys ya. Yes. Semoga aja guys ya. Yes. Yang baru hadirin ya? Jangan lupa like, komen, dan share ya cuy Bagi yang belum subscribe Ayo dong dibantu-bantu subscribe Dan support terus channel kita Dan jangan lupa ini ya saya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya cuy Agar kalian mendapatkan info seputaran pola terbaru dari kita ya Atau Update yang terbaru dari kita ya, ya. Nah, Terima kasih ini, ya kan? Aku langsung gas aja nih Di bit 2400 nih, cuy, ya. gas aja langsung di 2400 Dan udah udah selesai gisela gitu, ya, sepuluh turbo nya dan aku naikin lagi nih aku naikin lagi di, di 4.000 400 gitu, nih saya 4.000 eh, 400 di pola 30 bikin tengguan nih gitu, ya semoga aja nih kita hari ini dikasih profit aja ya oke okay, nih gisela aku langsung oke nih ya aku langsung putar-putar okay, gitu, ya, eh, aja lagi ya, sambil menunggu menunggu sabar ya sabar mana tahu ya, kan dikasih profit keluar nih guys ya. Semoga aja oke. <guruh> oke okay, di sini masih belum ada tanda-tanda, masih ada masih belum tanda-tanda ya guys ya. Kabel okay, belum ada yang pecah di sini. Luar nih, Dua scatter mulu nih. Ah, baru juga kan di singer bentar ya baru juga di singer dikit ya langsung dikasih nih ya. Eh kita saldo kita 7 ribu, nih guys ya dan langsung dikasih nih masuk tip-tip aja nih. Gini banyak pecan ya Cuk. Dapat kali 3 kita guess Semoga gini tambah lagi Ayo dong Aduh Oke okay lah kali 3 di awal nih Di awal scatter dan Ya lumayan lah empat ya delapan ribu Nambah-nambah saldo uh, dapat kita terima ya, ya. namanya juga Facebook nih ya, cuy oke, love-nya pecah situ dan banin konek ya cuy perkaliannya, ayo dong kita ditambah lagi oke, ayo batu love-nya juga pecah situ dan sama, sama kuning ya cuy oke, ya, setiap perkaliannya dong oke, mantep nih cuy di sini aku udah GP cuy ya, langsung GP kita cuy dapat sensor journal yang pertama mantap nih guys ya, mantap banget ini cuy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 Aduh, kurang gitu ya, kurang Oke, hijaunya mantap Lagi pecah lagi Mantap, oke Lofnya juga pecah Lagi dong Mantap nih guys Modal 100 Langsung up ke 500 Bagi yang pengen main ya Bagi yang pengen main Langsung deseku Dan atau yang bagi belum daftar Di tempat bermain kita Langsung daftar aja sih, ya Oke, 550 yang kita dapatkan dan aku mau nurunin backnya aja ya, aku matiin aja sebenarnya aku turunin back ke 800 nih dengan putaran 50 auto skin nih jadi pola kita hari ini ya 10 10 30 dan 50 nih guys ya atau mana tau ada tambahan spin berikutnya guys ya dan yang pengen main nih guys, ya pengen main itu ya kan gu gunakanlah uang kena kawan ya atau uang lebih keren. jangan menggunakan uang uh, makan kelenjang nih guys ya Nah ini cuma ribuan untuk mengisi waktu luang anda coy Oke disini aku lanjutin skin manja Karena sudah profit eh, ya Nah aku turunin bid nya ke 800 Oke disitu tiga skater tidak ada tambahan satu skater lagi ya coy ya Ayo dong ayo 40, eh, 40 skin lagi nih coy ya Dan ya gitu ya coy Intinya sabar aja coy Main ini sabar aja Tak usah nafsuan, tak usah terburu-buru, cuy. Yating aja, cuy. Yating aja, aja sama feeling kalian. Nah, semoga kalian profit, ya, cuy ya. Semoga kalian profit. Dan langsung bisa lebih, ya, nah, gitu, ya. Itu dia, cuy. Jangan nafsuan. Jangan back next atau back-back gede. Tarakan eh, sama-sama dulu, cuy ya. Oke, disini kita lanjutkan aja farming farming manja, cuy ya. Kita 28 spin lagi, begini. Oke, perkaliannya man kale ya. lagi dong pecahnya. Oh, aduh, cuma 2 kali, ya. kali kita mendapatkan pecahannya co, ya. Ayo dong, Ayo dong Mirna, dikasih lagi dong inces. Ayo. Lagi Oke, mantap, nih, co, ya. mantap Oke, perkalengnya. Ayo dong perkalengnya. itu dapat pecah ya. Ayo dong kasih lagi. Masih belum kak, dikasih kita gitu, sih nggak sih berharap ya. JP berharap berharap JP gede ya tapi di sini kita udah profit satu juta profit lima ratus ribu ya lima ratus lebih ya itu udah lumayan ya saya udah bisa wede udah bisa makan enak ya udah bisa ngopi, gitu kita ya. ngopi dingin hari hari ya. ini dingin, dingin ngopi sambil makan gorengan ya, cok tuh udah mantap cuy ini masih belum terpantau nih mendapatkan scatter yang kedua ya masih belum guys kita tadi hampir ungkap ejek ya, ya udah kita ribu kita coy ya. kan langsung dikasih please kita gitu. memang mantap likein ya, gitu, ya tempat bermain kita ini memang mantap guys gitu. oke mana lagi di coy ya, masih belum juga lagi guys ayo nah, dong lagi lagi aduh aduh apa-apa ya kan gara eh, jangan mikirin orang ngatainnya. jangan sih jangan dipikirin Santai Sabar intinya Sabar intinya guys ya. Yakin Oke di kuningnya 40 ya ya. Cinganya, ya. Oke, kuningnya -e pecah, ya, gitu, ya. pecah, sisa spin, nah. Belum mau nih guys. Belum mau ada tambahannya. Gitu, ya. belum ada tambah tambahannya Oke, okay, perkalinya udah seribu tuh seperti ya. Masih belum ya, gitu ya. Masih belum kita masih menunggu profit berikutnya, gitu ya. Mana tahu dikasih, cuy ya. Semoga aja kita ditambah minta main profitnya, cuy. Oke okay, di sini kue cemburu sama biru ya, Cok ya. Dikasih dua sekedar, nih satu lah, eh dua lagi, dua lagi, kita punya. Dan nah, tidak mau ya, gitu ya. Nyangkut itu pada nyangkut semua, gitu ya. Oke okay, di sini putaran kita putaran kita di sini sudah habis ya. Aku mau menambahkan pola lagi nih Cai. Aku mau menaruhkan pola ya untuk stempel manja aja mana tahu nyantol ya nyantol perkaliannya ya Cok ya atau kristenya nyantuk untuk menambahkan profit kita Oke okay. okay, sini kita ini udah banyak ya Cai udah banyak tapi nggak ada ini Sudah habis ya, guys? Ya, aku mau lanjutkan menjelaskan aja di 50 otomatis gitu, ya. Mau, utamanya aja guys. Gitu, ya, main tetap putar, putar manja karena sudah profit gitu. Ini ya, aku langsung cabut aja, langsung WD, guys. Gitu, ya, aku kabur, dan nah, mikir panjang karena udah profit modal 100 ya. Up ke 500 nih, gitu, coy. Up ke 500 karena ya, itu lah guys. Ya, karena ya, ya, settingnya akhirnya di tempat bermain kita ya, bisa WD langsung, gitu, ya. Okay, di sini belum nampak juga, lagi coy. Masih belum mau nih, coy, ya. Satu skater, satu skater mulu nih, coy. Eh, okay, pecah videonya oke. Okay. Nah, untuk pola kita hari ini, kan, untuk pola kita hari ini, aku menggunakan sepuluh, sepuluh, sepuluh, tiga puluh, dan lima puluh, lima puluh, ya, guys. Ya, boleh boleh ngikutin dan aku tidak memaksa ya guys ya. Tidak memaksa kalau punya pola sendiri ya lebih bagus ya guys ya punya pola pola sendiri. Semoga aja kalian profit juga yes, ya guys nah, ya. semoga aja guys. Oke, di sini belum mau ya gitu ya. Intinya itu sabar, cok. Main ini ini sabar aja guys ya. Yes, yes, yes nah terima kasih saya terima kasih yang sudah menonton uh, untuk video kita ini di channel kita terima kasih banyak ya eh, yang sudah menonton dari awal sampai akhir yang sudah support kita pun yang sudah subscribe terima kasih saya terus saya dan saya saya terus semoga aja kita juga profit nih guys biar uh, bisa WD gitu ya mau juga kita bisa WD dan kita mendapatkan profit lima ribu nih guys ya mau dari seratus atau lima 30, 50, dan 50 ya guys ya Oke okay. Inget gak sini cuman hiburan untuk mengisi waktu uang anak ya guys ya